Sunnah menghirup air ke hidung ketika berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manamihi fa inna ala Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia beristinsyar tiga kali karena setan bermalam pada batang hidungnya. Hadis riwayat Mukhari bin Muslim. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum istinsar sebanyak tiga kali setelah bangun dari tidur malam. Ada dua pendapat mengenai hal tersebut. Pendapat pertama, mereka berpendapat hukumnya mustahabah sunnah karena alasan ilat yang disebutkan dalam hadis tersebut diantaranya fa'inna syaitona ya bi tu ala karena setan bermalam pada batang gedungnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa istinsar itu adalah wajib sebab asal dari perintah itu wajib selama tidak ada dalil yang melarangnya ya atau selama tidak ada dalil yang memalingkannya dari kewajiban tersebut malakulih hal dari kedua pendapat ini untuk memudahkan kita dan bagaimana teman-teman untuk mengambil dari kedua pendapat ini mau mengambil pendapat yang pertama atau yang kedua terserah kembali kepada masing-masing yang penting tidak ada saling mencaci maki di antara kedua muslim tersebut kurang lebih nyambungan apa bila itu ada ya wassalam